Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan uh, bisnis proses uh, perusahaan armada ya, yang berhubungan dengan armada baik untuk angkutan angkutan truk maupun travel bus. Nah di sini saya akan menjelaskan pertama ya departemen. Departemen itu istilahnya kalau kita mempunyai uh, divisi angkutan truk ada divisi angkutan bis atau travel ya nanti bisa lagi Anda mempunyai beberapa divisi lagi divisi uh, pertokoan atau divisi tambang atau divisi apa terserah ya atau divisi alat berat terserah nanti di sini ada banyak kemudian jumlah armada yang Anda punya ini uh, Mercy nomor polisi truk Fuso truk fuso lagi truk mensubishi dan seterusnya mau ada berapa armada yang anda punya mungkin nanti dijelaskan ini ya ini bus atau apa gitu harusnya kemudian anda punya sopir berapa Anton rojali sopir kantor wawan kemudian anda punya kernet siapa saja Hadi kamto kernet kantor dan terus siapa yang anda punya kemudian akun perkiraan disitu kita mempunyai beban sopir, beban kernet, beban mandor, beban BBM armada, dan lain-lain. Nanti, apa ada yang lain? Ditambahkan lagi ya. Kemudian, nanti kita mempunyai ini: mempunyai uh, pendapatan. Pendapatan, nah, pendapatan ini ya. Nah, pendapatan itu kita mempunyai pendapatan jasa transportasi di sini ya. Nanti mungkin juga mempunyai pendapatan spare part, penjualan spare part, penjualan merchandise, penjualan apa aja terserah. Nanti bebas dijalankan di sini ya. Contoh yang kita buat yaitu penjualan ya. Kita mempunyai tiga transaksi. Contoh ini ya, contoh ini Abdul. Abdul itu dia uh, menyewa jasa Travel Bus. Kita lihat transaksinya satu kali trip 4.500.000 infonya yang menjalankan itu Wawan, kernetnya Hadi armadanya Mercedes H907BG dan seterusnya ya keterangannya nanti dikasih sesu yang sesuai kemudian mempunyai transaksi uh, customernya tuh pem pemkot Semarang yaitu angkutan jasa angkut truk dua kali satu juta ini 2 juta totalnya. Siapa e, awaknya? Awaknya itu Rojali, Kamto dan armadanya itu truk Fuso yang 8967 HG ya. Kita lanjut. Yang terakhir ini ke PT Jarum. PT Jarum itu jasa angkut truk ya. Ini satu kali trip 1.500.000 siapa yang mengawai yang mengawai itu nah nanti ini departemennya truk tadi ya departemennya itu angkutan truk yang mengawai itu Anton Kamto dan truknya ini B77 ya lanjut uh, yang tadi itu yang Abdul saya jelaskan juga yang kini kembali ya Abdul itu berarti departemennya angkutan bus atau travel jadi nanti anda punya departemen berapa terserah lanjut itu ya sekarang kita lihat daftar laporannya ini untuk laporan global seluruh kegiatan usaha kita nggak peduli itu departemen apa armada apa kita nggak peduli pokoknya total pendapatan pendapatan 8 juta ini tadi tiga transaksi ini beban sopirnya 1.200, karenanya 500 BBM dan total hasil usaha atau labanya itu 4650. Nah, di sini kita bisa down lagi lebih jauh lagi untuk analisa ya. Kita dari dari ini ke ke kiri, wall laba rugi departemen. Kita punya dua departemen. Departemen angkutan truk dan angkutan travel atau bus tadi ini totalnya masing-masing itu yang truk ini ini bus softwarenya ini sudah teridentifikasi nah akhirnya untuk dua departemen ini mempunyai uh, laba yang berbeda-beda ya ini berbeda-beda kemudian dari segi armada nah kalau ini di total dua ini tuh di total labanya ini akan sama dengan ini ya ini empat juta enam lima juta enam ini ya sama ya oke okay ya kemudian ini juga sama empat juta enam laba rugi armada kita tadi punya empat armada ini mercy ini untuk angkutan pariwisata tadi ini kita pokoknya ngawur aja yang enggak enggak Mas pokoknya pokoknya masukin aja ya, apa adanya aja tidak valid Hai ini hasil-hasil pendapatannya kemudian sopirnya sekian kernetnya ada BBM sekian totalnya itu 3.100 kemudian truk yang ini yang 77 ini untungnya enam 600 kemudian Fuso uh, totalnya ini jadi totalnya 123 kalau dihitung ya uh, tadi puluh seperti ini sama kan nah tadi ini Departemen sudah laba rugi sudah jadi antar Anda nanti bisa untuk menganalisa kinerja armada masing-masing mana armada yang paling menguntungkan dan tidak menguntungkan dan nah, nanti di sini di bawah ini ada beban-beban spare part beban ganti oli beban tol macam-macam banyak sekali nanti terserah nanti dilanjut gitu ya jadi nanti ketemu hasil bersihnya yang detail itu bagaimana nanti ketemu setelah departemen armada sekarang sopir sopir dalam kontribusi ini kan untungnya ini tuh hanya untuk analisa saya Analisa bahwa seorang sopir itu mempunyai kinerja prosentase prosentasi kinerja itu uh, laba bersih ini, atau nanti bisa bisa untuk menghitung semacam bonus akhir tahun atau hadiah itu berdasarkan total pendapatan juga bisa. Jadi uh, kalau kalau misalkan dari laba bersih anda tidak tidak tidak mau, ya nanti Ukurannya menggunakan pendapatan jasa yang mereka kontribusikan kepada perusahaan Ini sekali dua kali sampai setahun Di total semua nanti semua software itu mendapatkan haknya e, Masing-masing personel software itu kepada perusahaan Juga ini laba rugi kernet juga gitu sama Siapa kernet yang paling produktif itu nanti akan mendapatkan yang paling banyak bukan masing-masing kontribusi per orang untuk laporan yang lainnya kita bisa melihat ada analisa laba rugi departemen nanti itu setiap departemen bisa dilihat pendapatannya berapa biaya pokoknya berapa laba ruginya berapa terus sampai bawah dan ini pun bisa diinteraksikan kalau kita taruh di ini kursor di angka ini bisa bisa dilihat angka-angkanya seperti ini nanti ya kemudian ada laporan yang lain seperti analisa laba rugi per sopir setiap sopir itu mendapatkan pendapatan berapa kontribusi ke perusahaan terus pengeluaran berapa laba ruginya berapa Kemudian ada laba rugi per departemen multi periode, jadi bisa dijajar uh, bulannya per bulan ini dari Mei Juni Juli ya seperti ini. Kemudian ada laba rugi perbandingan periode, ada juga laporan laba rugi departemen yaitu perbandingan periode seperti ini nanti ya. Contohnya itu periode 1 Juni sampai 13 dengan perbandingan 1 sampai 13 bulan berikutnya atau Juli ya seperti ini nanti nanti juga bisa dilihat lagi ada laporan banyak sekali yang analisa laba rugi persopir analisa laba rugi armada dan banyak lagi ya Nanti bisa dilihat dan dipelajari lagi. Nah, begitu, kira-kira, kalau saya boleh menjelaskan, silakan untuk diresapi, dianalisa, dan kebutuhan Anda di masa depan pasti akan lebih sibuk, dan pasti menggunakan alat seperti ini. Silakan, kalau nanti. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.